Para peserta seleksi kompetensi dasar Kementerian luar negeri harus terus semangat, percaya diri, percaya dengan dirinya sendiri, tidak usah tengok-tengok. Walaupun hanya ada satu yang diterima dan peserta 10.000 harus tetap semangat bahwa satu itu mungkin adalah Anda. Uh, nama saya Harrison David, uh, saya kuliah di Universitas Diponegoro, jurusan manajemen. Aku daftar ahli perencana pertama, KEMLU. Saya Dirmoyal Ahmad Kizwar, berasal dari Universitas Andalas, jurusan ilmu hubungan internasional dari Sumatera Barat. Nama aku Hana Maurin, aku kuliah di hubungan internasional, Universitas Katolik Parahyangan. Uh, diplomat ahli pertama. Tadi sih pas ngerjain dekan, tapi sekarang udah lega sih. Kak siapa namanya nih? Tara. Kuliahnya di Udayana, jurusannya hubungan internasional. Dulu kan setiap anak HI itu pasti kita-kita kan pengen kerja di Kementerian. Oh aku jadi penasaran gimana sih rasanya tes CPNS? gitu. Saya Ferry Rivaldi. Hari ini saya daftar untuk formasi Pranata Informasi Diplomatik. Secara general tujuan saya untuk mendaftar di Kementerian Luar Negeri adalah saya ingin berkontribusi nyata untuk pemerintahan negara Republik Indonesia. Uh, okay lah. Uh, dulu kuliahnya di ITS Surabaya, lulusannya Statistika. Persiapannya sih paling ya belajar sih, terutama yang buat TWK ya mbak ya, tes keluarga negaraan. Uh, itu sih yang menurut saya paling sulit, soalnya kan harus ngerti kayak Undang-Undang Dasar, terus mengerti bagaimana penerapan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Sama belajar ya materi-materi lainnya sih buat TIU sama TKP ya, gitu sih. Saya tuh Satria Satriadi, uh, aku dulu di UIN di Hidratullah Jakarta untuk jurusan Sastra Inggris. Untuk tes sih luar biasa persiapan ya, walaupun memang nggak semua yang dipelajari muncul gitu. Ya tapi Alhamdulillah bisa dengan lancar. Saya Duwana, uh, saya ambil ilmu komunika uh, komunikasi sebelumnya di Institut Bisnis Nusantara. Uh, untuk formasi diplomat. Nama saya Ernawati Watibatibara, saya itu mengambil jurusan ilmu hubungan internasional dari Universitas Riau. Awalnya sih waktu SMA itu ada guru bahasa yang bisa saya memperkenalkan namanya ada profesi diplomat. Dan Kemudian saya cari tahu ternyata diplomat itu adalah perwakilan negara untuk luar negeri untuk mengurus kepentingan-kepentingan Indonesia. Kemudian saya tertarik karena itu suatu pekerjaan yang challenging gitu ya. Aku Nanda, aku dari Unpar Ekonomi Pembangunan untuk formasi uh, diplomat. Nama saya Esther Christie Erlina Marpaung, biasa dipanggil Christy. Saya adalah lulusan Universitas Payajaran, Fakultas Hukum. Di tes KEMLU kali ini saya memilih formasi e, diplomat. Persiapan saya sejauh ini adalah yang pasti sering-sering latihan tryout, terus sering-sering nanya ke senior-senior yang udah duluan berhasil gabung di KEMLU di tahun-tahun sebelumnya. Pengen masuk KEMLU karena udah jadi cita-cita sejak kecil, pengen jadi diplomat.